Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dinda Happy Ayu Silvia akan menjelaskan mengenai penyakit batu ginjal Apa itu batu ginjal? Batu ginjal adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin Ukuran batu ginjal bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah kurangnya asupan cairan tubuh, kelebihan berat badan, atau dampak dari tindakan operasi yang dilakukan pada organ pencernaan. Selain itu, dikutip dari kompas.com, penyebab lainnya adalah kurang air, kurang air minum, konsumsi garam berlebih, terlalu banyak protein hewani, konsumsi oksalat yang tinggi, masalah pada pencernaan, kondisi medis tertentu, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, apa saja sih karakter nyerinya? Yaitu nyeri tajam di bagian samping pinggang atau perut bagian bawah, nyeri yang menjalar ke perut bagian bawah sampai pangkal paha, nyeri di testis dan skrotum jika terjadi pada pria, nyeri atau rasa terbakar ketika buang air kecil atau di surya. Pemeriksaan lanjutan batu ginjal yaitu pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, analisis batu ginjal yang berhasil keluar, Pemeriksaan Siti, USG, dan ronsen penanganan yang bisa dilakukan. Yang pertama, ureteroskopi. Prosedur tersebut digunakan untuk memindahkan batu ginjal berukuran kecil pada ginjal atau ureter dengan menggunakan alat yang disebut ureteroskop. Yang kedua, ISWL Dokter spesialis urologi akan mengarahkan alat yang mampu memancarkan gelombang suara Dengan frekuensi tinggi tepat pada titik posisi batu ginjal Kemudian, batu ginjal akan dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil Dan dikeluarkan bersama dengan urin Yang ketiga, Percutan nos Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan nephroskop Cara ini dipilih untuk mengatasi batu ginjal yang memiliki ukuran lebih besar atau sekitar 2-3 cm Dan tidak bisa ditangani oleh prosedur ISWL Komplikasi penyakit batu ginjal yaitu cedera pada bagian ureter Terjadinya perdarahan, infeksi yang menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah atau bakteremia Pencegahan penyakit batu ginjal Yang pertama, perbanyak asupan cairan tubuh untuk menghindari dehidrasi dan mencegah terbentuknya batu ginjal dari limbah tubuh yang sifatnya terlalu pekat Yang kedua, mengonsumsi makanan dengan kandungan kalsium dengan jumlah yang tidak berlebihan yang ketiga, kurangi asupan daging unggas atau ikan guna mencegah pembentukan batu ginjal karena asam urat berlebihan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.